doa Katolik untuk penerbangan yang aman dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Ya Allah kami mohon perlindunganmu dalam penerbanganku hari ini Semoga engkau membimbing pilot dan kru pesawat juga para teknisi dan tim kontrol. Aku percayakan diriku kepadamu, ya Allah. Semua ketakutan dan kecemasanku. Berilah kedamaian saat aku melakukan perjalanan ini. Semoga aku bisa menikmati perjalananku dan melihat dunia yang indah ciptaanmu. Sertailah aku senantiasa dalam perjalanan ini. Tenangkan aku.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 Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.